Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal Wa ala alihi ta'ala fi A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim wa ma Muhammadun illa rasul qad khala sami qablahir rasul amma ba'd Yang saya hormati para alim para kiai para sesepuh para ustaz para ustazah yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber ada di sini sahabat subscriber sahabat software. ini saya sambil live bro live live wah sambil live ke YouTube YouTube nah ya mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam, mari kita limpahkan kepada cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, waduh berbahagia karena saya nindur panggung ya bu berbahagia nih saya nindur panggung. Ada derek ya, pak Abu dan Kiai. ada derek di panggung kayak malam istri Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Mudah-mudahan silaturahmi kita Bisa kembali terjadi bersama-sama Dengan selamat Yaumul kiamah Yaumul mahsyar Amin Allahumma Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang saya hormati Salawat Nabi dulu ya Semuanya sudah hafal Yang tidak cinta Dan tidak hafal Salawat Nabi rombongan wadah setan berat bisa. Ah, berkata, buah, buah. Bu, sehat Bu. Bapak sehat? Syukurlah, yang penting waras, ya, waras Nanti saya dulu baru bersama-sama, ya. Dia bisa pintringi maneh. Wah, ada ada pintringi ose tanen joget-joget. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Ihwasanim Robbi Fangfana, bibarkatihim Wahdi husna, Allahumma <laughs> sallallahu